Oke, sekarang aku lagi berada di sebuah kali ya, kalinya sangat besar sekali Wah, pohon-pohonnya sangat tinggi Itu jembatan yang panjang sekali Sekarang kita akan naik ke atas Uh, sangat ekstrim sekali ya lanjutkan halo